Halo sahabat youtuber, selamat datang kembali di channel gambar.com saya akan memulai tutorial hari ini membuat pintu lengkap Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack. subscribe, ada tombol di bawah kita mulai saja start drawing, oke. Okay. REC, center kita klik sembarang dulu okay, om, masukkan angka 900 koma 900 lalu enter setelah membuat rectangle kita block X explode ini langsung enter kita offset angka 50 enter ini kesini juga offset lagi di bawahnya enter masukkan angka 150 enter untuk daun pintunya offset 30 enter lalu kita trim yang tidak diinginkan enter dua kali kita klik ini ini ini nah, di sini ini di sini juga ini nah, sini ini di sini lalu ini dan ini setelah itu kita membuat garis lengkungan ya teman dengan a atau arc kita klik ini snap yang di sini dan di sini di sini maka setelah objek melengkung kita tr enter dua kali trim ini nih setelah denah pintu kita buat kita bisa block b enter kita memberi nama pintu 90 Lalu kita pick poinnya di sini. Ini tidak usah centang ya teman. Kalau dicentang lagi ke blok editor larinya. Lalu kita oke okay aja. Setelah itu kita membuat tampak dengan polyline Kita klik di sini. kita trim bagian yang tidak diperlukan kita offset 2000 nah kita join bagian sini teman-teman j enter kita offset 50 setelah itu kita membuat jalusi di sini r j, enter masukkan akalin 500 kali 235 lalu enter untuk memposisikan objek ini berada di tengah teman-teman bisa block move enter klik di segitiga ini snapnya kita tahan shift, klik kanan kita pilih mid between two point lalu kita ke step yang sebelah sini Kasnya juga snap yang sini, maka posisi akan center teman-teman. Lalu selanjutnya kita membuat offset ke dalam, offset 2, lalu offset lagi 20 enter. Nah kita buat PL enter di sini, lalu kita co enter. Ini ke sini, kita ar. Enter masukkan angka 8, Enter. Nah, untuk bagian yang di seperti ini, teman-teman bisa hapus saja dengan tirasnya. Lanjut kita membuat handle, teman-teman. Offset 900. Kita buat rectangle di sini. Laluin sini ini saya memakai skala milimeter ya teman-teman untuk teman-teman bisa menyesuaikan kita buat lubang kunci di sini ini kita hapus ini oke kita tarik sedikit ke atas lalu kita trim, nah kita buat tampak sampingnya garis bantu kita offset 30 buat daun pintu nah bagian yang jalusi juga kita bikin lalu kita perpikan Nah, untuk posisi ini berada tepat, teman-teman bisa tahan shift, klik kanan, lalu pilih from, klik di sini, lanjutkan di sini, maka dia akan berada lurus, tahan juga shift, dan klik kanan, pilih from, lalu klik yang ini, dan di sini oke lanjut kita offset 5 enter buat jalur teman-teman hapus yang tidak diinginkan nah untuk bagian ah, rongga udaranya kita buat rectangle kembali disini sini kita uh, tambahkan vertek ya teman-teman, ini juga tambahkan vertek dengan cara klik kanan, oke okay, kita rotate, oh, ya untuk posisi di center kembali kita M, enter, lalu kita pilih yang poin tengahnya, dan shift klik kanan limit between two point klik yang step sini dan step sini untuk posisi center nah, kita untuk menghilangkan garis yang tidak diinginkan teman-teman bisa menimpahnya dengan perintah whip, whip out ya teman-teman klik ini lalu enter klik objeknya yes Lalu kita co enter, ar enter, masukkan 10 misalkan, ya. enter. Setelah selesai ke jalur sih kita buat handle nya teman-teman. Offset enter masukkan 10 milid, hapus yang tidak diinginkan garisnya, dan juga bagian gagangnya, copy saja. dindingkan lalu di mirror oke okay, kita enter ini apa saja kita trim dari sini juga teman-teman setelah ini udah selesai mudah bukan teman-teman untuk menambahkan dimensinya teman-teman bisa de-enter lalu hapus saja yang tidak diinginkan seperti ini juga tidak diperlukan kita pakai standar saja teman-teman ini kita delete kita pakai standar atau kita menambahkan dimensi baru ya yang akan cek gambar lalu continue kita pergi ke text kita pilih yang titik tiga ini Lalu kita hapus ini sangat mengganggu Nah, kita tambahkan from, misalkan fromnya simple, namanya simple ya, teman-teman. Terus kita pilih new, kita buat nama baru simple. Kita lanjut, dengan ketebalannya 0,75, misalkan. Kita klik, ini kita buat 50. Lalu ini kita pilih yang di tengah sini biar posisi horizontal dan vertikalnya seperti ini. Untuk teman-teman ingin memposisikan berada di atas kita pilih above. Ini kita pilih 30 misalkan. Lanjut kita ke fit teman teman pilih yang ini ya teman teman ini juga pilih yang di bagian ini lanjut ke ini nol saja ini juga perlu dikentang kita pilih koma lanjut kita ke bagian offset form ini -nya. kita isi 30 ini juga 30 setelah itu kita ke panahnya bisa 35 Oke, setelah itu kita oke setelah selesai pada itu kita bisa membuat dimensi dengan DLI enter kita klik ini dan sini kita objek dimensinya sudah terbentuk ya teman teman DLI lagi oke dimensi nah ini kan ada garis yang tidak terlihat teman -teman, atau garisnya hilang kita bisa memunculkan dengan properti cari fit ya teman nah ini ketemu fit, teman-teman pilih on maka dia akan ada garis lagi teman, -teman. nah itu juga kita bisa menambahkan ukuran kembali dengan DLI, pilih ini dan ini ini juga ketinggiannya kita ukur juga DLI. ini Lalu DHO untuk di dimensi kontinu ini juga bisa kita samakan dengan MA, enter klik yang sini, lalu di sini, di sini, di sini. akan mengikuti yang dimensi sebelah ini. Bagaimana, teman-teman? Mudah bukan? Jangan lupa subscribe dan share ke grup-grup teman-teman ya. Terima kasih.